oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya? yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe like dan yang udah nge-share-nge-share -nge semua video-video kita dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan seru, love you, dan tentunya harus masih tetap semangat karena itu merupakan dua kunci faktor untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi oke, apa kabarnya hari ini hati yang masih gelisah, ya kan yang masih gundah gulana yang masih setiap harinya mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi pinjaman uang online dan apa kabarnya juga untuk Uh, perasaan yang hari ini sedang hancur lebur seperti bubur karena sudah dipermalukan habis-habisan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online dengan cara disebar data dan diberikan caption yang kurang ajar banget ya kan dengan tuduhan dan fitnah ini itu segala macam. Yang katanya dikatakan maling, penggelapan, pencurian, pencucian uang, dan lain sebagainya Dan yang sudah mengalami masalah seperti itu Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun hari ini Yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi Oke, hari ini banyak dari teman-teman kita yang masih belum mampu melakukan pembayaran di beberapa aplikasi pinjol dan hari ini korbannya masih saja terus bertambah Dan yang hari ini terjebak pinjol itu bukan hanya di satu aplikasi Biasanya kalau sudah telat bayar di aplikasi A Bakal nambah lagi di aplikasi B, C, D, dan E Jadi minimal satu orang hari ini sudah menggunakan dua atau tiga aplikasi pinjol Karena terpaksa meminjam lagi di aplikasi yang lain Karena pada awalnya sudah melakukan kesalahan Kesalahannya itu apa? Sudah gali lobang tutup lobang, Dan hari ini sedang kepanikan, kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di situasi seperti ini kita pun harus sedikit cerdas, harus sedikit kritis. Dengan tawaran-tawaran yang banyak diberikan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan kita hari ini. Siapa itu, Bang? Banyak banget yang menawarkan jasa-jasa untuk penghapusan data-data di aplikasi pinjol. Dan mereka pada umumnya menyuruh kalian untuk mentransferkan uang. Sebelum kita lanjut ke bab ini, siapa yang hari ini sudah mengirimkan uangnya kepada oknum-oknum tertentu dan akhirnya hari ini ketipu? Memang sih, nominalnya nggak banyak, ya paling di bawah 500 ribuan. Yang seharusnya uang 500 ribu tadi bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin positif Tapi akhirnya menjadi ketipu ya kan Karena tawaran bisa melakukan penghapusan data Oke pada video kali ini aku pengen mengingatkan kalian Agar untuk tetap waspada di tengah badai kepanikan kita hari ini dan jangan lagi menjadi korban penipuan Jadi siapapun hari ini yang menawarkan bisa menghapus data-data di aplikasi pinjol Jika kalian disuruh untuk mentransferkan sejumlah uang jangan mau. Oh hari ini kita sedang dalam keadaan banyak hutang lagi gak ada uang malah ditipu lagi ya kan jadi jangan terlalu cepat percaya kepada siapapun yang menawarkan jasa Bisa untuk melakukan penghapusan data Coba pakai logikanya Bagaimana mungkin walaupun dia adalah salah satu orang pekerja di aplikasi tersebut Tentu pihak aplikasi pinjol ini sudah memiliki server yang aman ya kan? Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan penghapusan data Bahkan hari ini banyak dijumpai orang yang sudah melunasi hutang sekalipun masih tetap dikejar-kejar sama desk collection tetap ditagih sama aplikasi pinjol. ya kan jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga lagi karena kepanikan kita yang hari ini berlebihan untuk menyikapi masalah hutang di aplikasi pinjol. Jadi pada video kali ini aku pengen memberitahukan jangan lagi mau ketipu. Apalagi jika kalian disuruh untuk mentransferkan sejumlah uang, ya. Logika sederhananya orang yang bekerja sekalipun di dalam aplikasi tersebut tidak bisa sesuka hatinya untuk melakukan penghapusan data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Ya, jangan lagi ada yang menjadi korban. Udah cukup jelas itu pasti tidak bisa ya apalagi pihak aplikasi pinjol ilegal hari ini yang sudah jelas tidak punya aturan hukum mereka hanya mementingkan aturan-aturan perusahaan mereka sendiri ya kan sudah pasti mereka tidak akan melepaskan data-data pribadi kita dengan segampang itu jadi jangan lagi mau ya. Ini video yang sudah ketiga kali aku mengingatkan agar untuk tetap hati-hati terhadap semua penawaran jasa ini itu segala macam Bahkan hari ini banyak yang menjadi korban ya Jasa gesek tunai, jasa joki pinjol ini itu segala macam Uangnya nggak diterima Malah hari ini kita yang diuber uber Malah kita yang menjadi tersangka selik OJK Ketika di B checking malah nama kita yang keluar Padahal kita tidak menerima uang apapun dari aplikasi tersebut Ya, jangan lagi menjadi korban penipuan Oke jadi udah cukup jelas ya guys Tidak ada yang bisa melakukan penghapusan data pribadi kalian Termasuk orang-orang yang berada dan bekerja di dalam aplikasi tersebut Kalau seandainya itu bisa dilakukan Sudah pasti banyak yang melakukan hal itu Dan sudah pasti semua aplikasi pinjol ini akan bangkrut Ketika hampir setiap pekerja bisa mengakses data-data uh, pribadi debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan melakukan penghapusan data tersebut ya kan itu sudah cukup jelas dan jangan mau lagi dibohongin oke okay? jadi mungkin itulah yang bisa aku sampaikan pada video kali ini supaya jangan lagi ada korban Ya, yang selanjutnya jangan lagi mau uh, menggunakan jasa-jasa joki pinjol yang gak jelas ya kan Jangan sampai nanti kalian menjadi korban penipuan Kalian gak dapat uangnya malah kalian yang akan ditagi-tagi Oke mungkin itu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Apapun yang terjadi kita harus tetap semangat Dan kita harus tetap sehat Supaya kita bisa melakukan banyak hal positif Dan menyelesaikan setiap permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi Oke jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh